Tanya jawab PHS atau pola hidup sehat. Tadi saya disarankan tidak minum obat anti sakit, anti nyeri. Tapi kalau saya nggak minum obat, sakit semua badan saya dari kepala sampai seluruh tubuh, nangis terus, ketakutan. Saya pernah coba nggak minum obat, saya sangat saya pernah coba nggak minum obat. Oke, jadi ini yang pertama obat apa yang kita bisa hentikan? yang pasti kalau kuat ya kalau kuat itu yang anti nyeri anti sakit anti radang karena obat anti sakit itu yang paling merusak ginjal ya ada boleh tanya dokter siapa saja atau dokter yang paling gak yang semua dokter yang pernah saya undang dalam komunitas atau webinar pola hidup sehat maka misalnya obat diabetes itu nggak merusak ginjal ini setuju saya. Kenapa? Ibu saya umur 35 sampai umur 84 minum obat dari umur 35. Ibu saya dipanggil Tuhan, saya belum kenal olah nafas. Maka minum obat seumur hidup. Tapi di tahun terakhir, tidak cuci darah. Kenapa? Seperti dokter Samuel Untoro yang pernah kita seminar diabetes berbayar. Dia bilang, obat diabetes misalnya, kita bicara obat diabetes dulu. Memang ada, kenapa mereknya atau jenisnya macam-macam? Ya, sebenarnya tergantung kondisi pasien. Misalnya, ada yang insulinnya kurang, maka obat ini merangsang produksi insulin. Ada yang insulinnya banyak, tapi mengalami resistensi insulin, maka obat ini untuk membuka sel supaya gulanya bisa masuk. Nah, kalau kita kita minum obat gula, terus gulanya turun, gulanya kemana? Coba, <gulanya> gula itu kan antara jadi lemak atau jadi energi. Gulanya di darah melayang-layang karena nggak bisa masuk sel. Kenapa nggak bisa masuk sel? Karena nggak ada insulinnya. Berarti pankreasnya rusak. Ini obat memicu produksi insulin. Oh, oh ternyata insulinnya banyak nih orang nih. Jadi jenisnya beda-beda. Oh, ini insulin banyak, tapi ada resistensi insulin. Ini obat buat buka kunci sel. Nah Itu obat-obat mau diabetes, kolesterol, darah tinggi, obat liver, obat yang lain, tidak separah merusak ginjal dibanding obat anti pusing, anti sakit, anti nyeri. Maka sebenarnya bahkan dokter Samuel untuk bilang, obat sekarang apalagi teknologinya canggih, ada yang benar-benar kimianya itu sudah mirip sama herbal. Jadi sebenarnya apa bedanya kalau rumus kimianya begini, dari tanaman sama dibikin, ya sama, gitu ya bahkan yakinkan banget bahwa saya jamin deh dari ya banyak dokter yang bikin ginjalnya rusak kalau gulanya fluktuatif minum obat makanya ngawur karena merasa minum obat gulanya naik turun gula naik turun lebih merusak daripada obatnya itu sendiri. Nah, demikian juga obat-obat yang lain ya. Tapi obat yang termasuk merusak anti obat yang menahan rasa sakit itu termasuk obat-obat antidepresan, antidepresi ya. Karena itu hanya menekan rasa sakit, nggak ada fungsinya apa-apa kalau misalnya obat diabetes katakan tadi. Kan misalnya untuk buka buka betul selnya. Nah, nanti pelan-pelan bisa di kurang itu dosis obatnya seperti saya bisa lepas kenapa ternyata olah nafas apalagi Wimhoff tahan nafas itu disebutkan malah hiperventilasi jadi selnya kebuka semuanya waktu saya kebuka ya gula bisa masuk ya gulanya turun kan gitu ya gampang logika gampangnya tuh begitu walaupun metabolismenya agak rumit sedikit tapi dengan demikian gulanya bisa turun waktu hiper hiper hipoksia turun sampai di bawah 60 aja saya sudah bagus ya tapi saya lagi mau kenapa kemarin saya memprovokasi beli alat merek yang lain gitu ya ini kan saya punya jual sudah 8 tahun selama ini ya saya rekomendasi jual 8 tahun gak rusak rusak bisa 100 paling nggak bisa 50 persen di bawah 60 udah bagus banget tapi jangan saya bagi kenal mas gunggung dia kasih BA saya nih saya 0 yang pengen saya beli alat itu nanti saya mau coba Ya, alat yang 0% persen sampai alat yang ini itu, kadang-kadang saya kan punya alat menjadi nyimpang sedikit dari obat ya, dua alat ya. Alat ini yang 150, lima puluh, satu empat puluh. dari satu artinya satu Ya kalau nggak dicoba nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan memang betul-betul bisa nol gitu ya. Ya memang gimana tuh, jari-jari nggak ada oksigennya gitu ya. Tapi kalau Pimpov sendiri memang tidak ada video yang sampai di bawah 40% Malah adalah banyak video itu cuma turun jadi 90, 80, 70, 80, 70, 60 kalau tiga rit, kalau enam rit ya terakhir-akhirnya itu 40 50. Nah, itu aja minum pista kanker diabetes, sembuh semuanya, lumpuh kena stroke pakai kursi roda, berdiri seperti dalam modul yang saya rekam ya, simak modul-modul Winvox. -modul itu ada modul Winvox tapi penjelasannya untuk inflamasi, untuk stroke, untuk eh, apa namanya? Imun booster dan seterusnya dengan teknik nafas yang sama penjelasannya aja yang ditambahkan terus. Nah sekarang kalau saya eh, sakit semua badan saya kalau saya sih berani ya untuk lepas obat sakit badan. Tapi kalau sakit tadi harus tahan. Nah itu modul body scan itu kan juga malah yang nggak sakit aja jadi sakit. Tapi dalam modul body scan ya saya tunjukkan modul body scan itu kalau di pola hidup sehat itu modul ke eh maaf kelima jadi sambil saya tunjukkan cara nyari filenya ya, baca WA, ada pak, ada kelewat pak, ada jauh pak ke atas pak, ketik youtube aja 2 detik juga keluar ya jadi nyebutnya workshop atau yang gampang nih ngetiknya body scan body scan jarot maka akan muncul workshop 51 51A, 51B gitu ya di mana dijelaskan bagaimana kita menghandle rasa sakit dan apa itu rasa sakit. Body scan sambil tiduran ya tampil tadi kayak olahraga pelan-pelan itu body scan juga memang yang betul-betul body scan ya kita modul 51, lalu 51A, 51B. Nah, di dalam body scan itu orang yang nggak sakit aja merasa sakit apalagi yang merasa sakit, makin sakit. Tapi diajarkan rasa sakit tuh anggap kayak bayi yang kita lahirkan. Nah, sakit itu kayak bayi nangis. Anda mau banting? Eh, atau Anda mau peluk, ada gendong. Gendong sampai nangisnya berhenti. Jadi rasa sakit itu bagian dari hidup ini. Anda perlu aja, anggap anak yang disayangi sampai anak sanggup tanpa obat sakit terparah seperti apa Anda sanggup menahannya. Lalu pelan-pelan dengan olah nafas, olah hati, olah pikir itu nanti sakitnya hilang. Ya, tapi kalau nggak kuat, nah. Untuk menuju kekuatan atau pertama dari kan konsep pikiran bahwa sakit ini anak kandung saya yang saya lahirkan, aku cinta dia. Kenapa saya cinta di saya belum? Sekarang udah hilang tapi yang saya cintai udah hilang. Karena diabetes saya jadi makin banyak ketawa, makin banyak bersyukur. Saya marah, gula darah saya naik. Oh, berarti saya mulai sadar, jangan marah, kalau gula naik. Ya, sedih gulanya naik. Aduh, jangan sedih ya kan. Waduh, rugi stres, gula saya naik, jangan stres. Dari mulai dilatih sama Tuhan, rugi 100 juta, 500 juta, rugi 1 miliar, ditipu 2 miliar, sampai terakhir kemarin bangkrut rugi 240 miliar. Ya, saya punya teman rugi 100 miliar ya stroke ya. Saya 240 ya habis sekarang udah nggak bisa rugi lagi. <girly> habis. Nah, kan saya jadi cinta banget sama diabetes saya ya. Karena gara-gara diabetes saya tabah. Saya sadar betul kalau saya stres gula saya naik gitu ya. Nah, itu termasuk pola pikir mencintai sakit yang dialami karena membawa kita pada kesempurnaan. Itu bermain di area mindset mengatasi sakit. Tapi pak, de waktu sakit banget pak. Oke, sakit di mana-mana, pegel di mana-mana, itu namanya inflamasi. Maka dari segi makanan, nih, saya tunjukkan lagi dari segi makanan. Ya, ketik aja ya makanan anti radang. Ya, inflamasi itu radang. Pegel sana sini, apalagi yang sudah umur lima tahun ke atas, mulai bungkuk, mulai budak, mulai beser, mulai pikun, mulai picek, maaf ya matanya mulai rabun, pegel, lino, pegel sana, pegel sini, minum anti pegel, minum anti -linu. ya obatnya nggak diminum, pegel lagi, ya bolehlah, mungkin kalau nggak tahan tahan banget, maksimum dua minggu lagi ya minum obat anti sakit ya, dalam dua minggu, ya sebenarnya nggak bisa dua minggu, 21 hari, 3 minggu, lebih permanen 6 bulan, jadi coba 3 minggu anda mulai betul-betul perhatikan makan anti radang oke tunggu kasih nama saya jarod supaya muncul modul kita ya makan anti radang jarod simak bener-bener ini modul 182 karena makanan itu di modul 18. 20 itu makanan buat orang diabetes 21 kanker masih ingat saya begitu ya 19 saya lupa ya jadi modul 18 itu soal menu menu menu makan apa kita gitu ya nah yang pegel di sana sini sakit di sana sini nyeri di sana sini. Perhatikan makanan antiinflamasi, hindari makanan yang memicu nyeri ya. Gorengan, daging merah, dan seterusnya, simak aja ini panjang lebar, panjang banget, sampai orang kuliah sampai 2 jam 20 menit. Tapi ya, kalau mau sembuh kan begitu ya, mesti belajar. Nah, ini makanannya sudah antiinflamasi, supaya pegel nyeri-nyerinya hilang tanpa obat, mulai berkurang, berkurang, berkurang biasanya 21 hari ya tanpa obat itu 21 hari tanpa kambuh Anda butuh waktu paling tidak kalau ilmu plastisitas otak yang juga di saya itu modul 11 plastisitas otak itu 11 bulan makanya lakukan terus sampai setahun dua tahun bahkan sebagai gaya hidup makan sehat nah, minum dulu tapi makan kacang, ada kulitnya nyangkut. Kulit dalamnya, kulit arinya. Ya. Sakit semua badan, itu berarti inflamasi, peradangan. Peradangan di lutut, sakit lutut. Peradangan di pankreas, jadi diabetes. Peradangan di panyudara terus-menerus jadi kanker panjudara. Stop makan yang anti-inflamasi. Tapi dalam tubuh kita ini stoknya banyak. Pemicu inter inflamasi, interleukin 3, interlekin 1. Dilawan dengan makanan anti-inflamasi dilawan dengan olah nafas antiflamamasi nah, ada ada ya <tuh> tunjukin lagi di YouTube olah nafas inflamasi Jarot olah nafas inflamasi Jarot ya ketik bukan Jarot Mas kunggung juga keluar dia ngajari juga ya Anda ketik dokter stand ya keluar juga itu dokter boleh ngajari olah nafas gitu ya. tapi dokter dia ya Olah nafas, inflamasi, jarot. Muncul nih workshop 3, modul 3. Modul 3 itu BIMBOB 2. BIMBOB 2 itu anti-inflamasi. Bahkan sehingga orang sklerosis, orang autoimun. Kalau videonya saya ambil yang orang autoimun ya sembuh. ya Atau begitu ketik olah nafas inflamasi, selain modul, ada juga tanya-jawab. nih QA, olah nafas bisa nyeri setelah kemo. Bisa nyeri setelah kemo, nyeri karena sakit lutut. Bisa sedikit cerita sakit lutut kan istri saya sakit lututnya sampai enggak bisa berdiri sehingga digotong dibawa ke kamar hotel waktu dia di luar kota apa saya suruh minum obat enggak bimbof dua dua jam sekali udah ya tapi bimbo ini enggak boleh terus-terusan untuk darurat aja kalau sehari dua kali boleh ya ada juga yang Pak saya kesemutan tangan kiri tangan kanan pokoknya kesering kesemutan ada kebanyakan bimbof satu jangan bimov satu terus nanti malah jadi kesemutan. karena itu simpatik tone kurang parasimpatik malah gulanya bisa naik ya anda harus masuk water breading nah, balik ke soal nyerinya jadi makannya makan anti nyeri olah nafasnya anti nyeri anti nyeri itu apa sih yaitu bimov lagi balik lagi ke bimov dua ada yang tanya apa boleh pak digabung antara bimov atau pola hidup saya dengan ritme Ya, Anda olah nafas ritme itu sedang bingfop. Anda bingfop sedang ritme, olah nafas ritme itu menjelaskan berbagai metode: satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, lalu dua setengah, dua setengah, pakai tahan. Ya, enam, Anda masuk olah nafas ritme AFC, apa CHF, lupa ya. Pokoknya, olah nafas dua setengah, dua setengah, tujuh rit, gitu ya. Anda dengerin, ini mah bingfop, gitu ya." Memang pas gugung bilangnya mirip bingfop, gitu ya. Jadi, memang sebenarnya ada masalah begini. Wim Hof ini udah, udah umur 80 tahun lebih. Nah, sekarang sepertinya ditangani sama anaknya dan mulai dipatenkan. Nah, kalau nanti misalnya saya banyak file yang menggunakan kata Wim gitu kan? Bisa-bisa tahu tahu file-nya hilang dari YouTube. <laughs> Atau kalau saya bikin kelas berbayar, Wim Hof bisa bermasalah. Kelas gratis nggak akan masalah gitu ya? Maka dari abau jauh di muka, Mas Gunggung tidak menggunakan istilah olah nafas Wim Hof ya. Jadi sebenarnya kalau anda Pak olah nafasnya pola hidup sehat sama olah nafas ritme boleh digabung ya Anda water breathing 55 kan sama dengan olah nafas ritme 55 bukan digabung lagi ya Sebenarnya banyak banyak kesamaan bedanya olah nafas ritme itu menurut saya harus harus mengakui detail banget dalam menjelaskan ritme ini untuk apa dan kenapa gitu ya Oh misalnya bisa ereksi tapi ejakulasinya enggak kuat. Nah, ereksi itu 55, ejakulasi itu 46 atau juga 48 atau juga enam sekian. Nah, kenapa? Nah, kenapanya itu dia sebut nih, olah nafas ini frekuensi sekian, frekuensi sekian, organ tubuh ini, jurnalnya ini. Nah, gitu loh ya. Nah, kalau saya enggak seteliti itu emang saya orangnya bukan orang teliti, orang marketing, ya. Saya senang dengan John Kabatzin yang bikin metode yang bisa gratis seluruh dunia semua manusia bisa melakukannya tanpa harus ribet-ribet yang penting sembuh gitu. Tapi kalau Anda adalah pemikir ya, pengen tahu kenapanya, jurnalnya mana? Udah saya dikasih tahu judulnya ini Pak gitu ya. Nah, tak catat juga enggak ya kalau dulu saya kuliah, saya ngajar, saya saya dosen ya, saya dokternya tuh, dokter saya itu malah teologi ya. Ya, saya pakai daftar pustaka, pakai jurnal. Ya, ngajar di mahasiswa. Nah, ini kan anda kan nggak pengen ya mungkin ada pengen tahu juga jurnalnya apa, tapi saya yakin anda lebih pengen sakit sembuh gitu kan? udah saya ambil jurnal yang gak ribet misalnya gitu ya. Masih satu pertanyaan lagi ya, saya sakit pagel sana semua, kalau lepas obat nggak kuat, nangis terus. Nah, ini dia nggak boleh nangis ya, nggak boleh nangis. Nangis kecewa, nangis sedih, sedih berarti epinefrin marah berarti kortisol. Ini tambah sakit ini. Ya. ini saya jawabnya pelan-pelan karena saya rekam, saya cerita lagi nih ya, banyak cerita biar gampang. Ingat. Waktu kuliah saya ini bukan hanya anggota resimen mahasiswa, saya komandan regu. Lalu ketika pelatihan gabungan saya naik jadi komandan peleton. Jadi habis komandan regu, lalu peleton, lalu kompi ya. Bahkan saya jadi sempat jadi komandan kompi. Sertifikat tembak terjun, Pak, ya, tembak survival spirit, survival masuk hutan hanya bawa belati, bisa makan dulu. Saya ambisius banget. Saya pengen pilih minimal jadi menteri gitu ya, dan zaman itu jadi menteri itu kalau jalur A, jalur A tuh masuk ABRI tapi punya gelar dokter dan Maka saya masuk IPB, IPB masuk jadi main, Mbak. Main kejar habis segala sertifikat. Nah, singkat cerita, kalau nggak pengen lagi masuk politik gitu ya. Oke, nah sekarang waktu jadi main, pak. Kita, saya jadi komandan regu. Anak buah salah tiga orang, saya ikut diajar. Saya komandan peton. Berarti tiga regu, dan kompi, berarti tiga peleton. Anak buah salah lima enam orang, saya ikut diajar. Ditempelin, tuh mau Buka helm kamu, ditempelin cepat cepat. Waduh, ini pipi pecah. Lalu, kalau hukumannya apa? Post up jalan lagi itu kerikil masuk ke dalam ini berdarah ini sudah berdarah apalagi lo lagi latihannya di pantai di ke Cirebon namanya pantai retan kita direndam air garam kita direndem direndem uh, ke laut ini pipi pecah-pecah uh, sakitnya minta ampun nah ini ada trik karena ini bertanya soal menahan rasa sakit saya ajarkan bagaimana dulu saya sebagai seorang menda di ajarin nahan rasa sakit anda film lihat film Rambu ketika dipukul, pang, atau dihajar, dicelup air garam, maka untuk menahan rasa sakit, nangis boleh, ngurangi dikit, teriak, gitu ya. Tapi saya punya ilmu yang lain, yang ilmu itu waktu itu nggak diajarkan di Menwa. di Menwa diajarkannya suruh teriak, jadi waktu dicelup air laut, dan itu tangan udah pecah-pecah habis posap, itu kita berteriak, gitu ya. Hilang sakitnya. Apa caranya Wim Hof ngajari rasa sakit? Pakai mindset. Maka sama Wim Hof, orang sakit, orang apa direndam tuh salju. Minus 17 derajat. Yang takut, yang nangis, direndam. Lalu waktu direndam, nggak ya, pakai buang hidung, buang mulut. Makanya Wim Hof itu buang mulut. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Tarik, buang. Ah, sambil bayangin, ini air hangat gitu ya. Anda lihat video rekaman workshop, saya tunjukkan juga bagaimana orang-orang latihan olah nafas wim Hof di air salju, ketawa-ketawa, ngobrol, menikmati 1 jam 30 menit, awalnya menggigil. Nah, saya punya ilmu lagi yang bukan ilmunya wim Hof, ya. Ini saya sebut ilmunya Amsal, hati gembira, obat yang manjur, ilmunya Salomo. Jadi, ketawa. Jadi waktu ceritanya nih waktu camp waktu menwa dulu ini betul-betul terjadi. Saya sudah punya ilmu ini tahun 84 85 saya ikut menwa. Kan 82 kuliah IPB. Saya bilang sama regu saya, nanti kalau kita berendam air laut, yang lain biarkan berteriak. Kita ketawa aja ya. Jadi kita masukkan tangan di air. Ah gitu ketawa gitu ya. Lalu reguyang lagi heboh bukan platenya heboh. Kenapa kenapa tawa? Tapi lebih, lebih lebih enak, lebih enggak sakit. Coba aja coba aja. <laughs> Dari dulu emang saya suka cengengesan gitu kan. Tapi itu mau jarab loh. Mau praktek. Coba suatu saat kalau ibu di dapur masak tangannya kena pisau, sakit. Mau ngapain? Uh, sakit, aduh, sakit, aduh, uh, di aduh, nangis deh sambil rasakan cenut-cenutnya Menurut saya, tambah sakit. Coba ya, nanti kalau kena pisau berdarah, <laughs> berdarah, <laughs> gitu ya. Kayak orang gila. Ya nggak apa-apa daripada kayak orang sehat, ya kan? Kayak orang gila menurut saya nggak masalah. Kita nggak gila kok, gitu kan? Itu kenapa? Kenapa? Kenapa ketawa? Karena hati gembira, obat yang manjur. Kenapa hati gembira obat manjur? Ya, kalau mau percaya Alkitab, Amsal berkata begitu. Kalau nggak mau percaya Alkitab, masuk aja ke dokter Libro. Itu neurolog dunia ini, atau di Indonesia, Tamsudian, ketawa itu endorfin, cinta kasih itu melatonin, marah itu kortisol. Jadi, makanya John Kapacine itu lebih menekankan olah nafas. Ritmenya, dia tidak seteliti olah nafas ritme akan ritmenya itu diserahkan. Water breathing itu tarik buang sama, berapa? senyamannya. Masing-masing nyamannya berapa? Kayak senci. Metodenya gimana? Tarik buang jumlahnya sama. Mau 5:5, mau 6:6, mau 8:8. Whiskey breathing, buangnya lebih banyak. Mau 4:6, mau 4:8, yang nyaman. Kalau nggak nyaman malah nggak bisa tidur. Begitu nyaman 6:4:6, 4:6 atau saya 48 48, 4:8, 4:8, ngantuk, terus tidur sampai pagi tadi saya tidur jam dua belas, eh, jam dua tadi saya tidur jam malam jam sepuluh malam selesai saya zoom, lalu saya bangun tuh tadi itu 5.25. <laughs> lupa nggak pasang beker, ya lima aduh, pakai hari ini Zoom-nya agak terlambat, pulesnya minta ampun. olah nafasnya yang mana? whiskey breathing, Ritme berapa? saya ini alirannya jangkapan sin, ya ritmenya tarik 4 buang 8 boleh, tarik 5 buang 10 boleh, tarik 6 buang 12 boleh gitu. Tapi kalau nanti ada mau sampai ketemu cocoknya yang mana? Nah, kalau nggak mau lama-lama ketemu cocoknya, ya memang ada duitnya ya, ikut kelas berbayar. Ya. Nanti kami ada camp camp kelas berbayar bulan Mei itu untuk kanker. Tapi minum kista autoimun gabung boleh. Sekarang ini sedang berlangsung untuk kebugaran. Tadi malam sudah Mas Gunggung pembukaan. Kemarin malam saya pembukaan. Kalau masih mau nyusul hari ini masih bisa sebenarnya, tapi berarti dua modul pembukaannya simak rekamannya ya. Boleh hubungi Ibu Intan ya, atau Jabri saya karena kasih tahu, tapi besok udah jangan ya. Karena malam ini, kalau data sekarang nanti malam nanti bisa simak ikut Pak Dokter Ruyandi ya. Jadi jangan nangis ya, jangan nangis ya. Anda punya bayi, ini sekali lagi ya, John Capadzio itu ilustrasinya saya suka banget. Anda punya sakit, itulah bayi yang anda lahirkan. Bayinya nangis, ya kan? Tadi sakitnya muncul, Terus ada ikut nangis. <tik> Bayinya ikut nangis nanti. apa parah nangisnya, nangis bareng-bareng ibu sama anak ya. Jangan, ya sakit, tahulah saya belajar sakit gimana. Kalau saya juga pernah sakit macam-macam, ya kan? Tapi John kapasin mengajarkan jangan nangis, minimal diem. Peluk aja itu rasa sakit. Peluk aja ini milik saya. Tuhan, terima kasih. Saya dikasih rasa sakit ini. Pasti ada maksudnya supaya saya tabah, saya gigih, saya ulet, saya sempurna. Atau mungkin saya salah jalan dalam hidup ini. Saya mau kembali ke jalan Tuhan. Hidup ini selama ini saya egois, cari duit, cari kekayaan. Saya mau hidup berguna bagi orang lain, ngajari orang lain gratis. Biar saya hidup itu ya seperti peruntukan diciptakan. Sambil peluk rasa sakitnya, sambil komitmen ulang tujuan hidup. Udah. Nanti rasakan ya, kekuatan pikiran yang luar biasa. Lepas obat, Anda sembuh ya? Oke, okay. saya stop dulu.